Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan, sahabat Borang. Kali ini saya berkunjung ke kebun Borang saya. Ya alhamdulillah sudah banyak yang durman ini, sudah banyak yang durman, sudah banyak yang durman sempurna. Mari kita cari. Kita kumpulkan yang sudah dorman sempurna. Setelah kita kumpulkan, nanti kita karantina untuk modal tanam musim depan. Jadi, ini sudah mulai. Dorman banyak yang dorman ini sudah banyak yang dorman sempurna. Nah, ini kita cari, kita kumpulkan. Ini, Alhamdulillah. nih Kadur sempurna. Kita ambil katanya Kita kumpulkan. Nanti kita simpan untuk di karantina. <tuh> Eh, ini adalah yang dorman. Udah dorman sempurna sudah timbulkan Nah, ini lumayan besar nih, yang besar besar. Ini kau tak supernya? Kau tak supernya lumayan besar. Ini kenapa saya kasih jaring Karena ini dekat rumah jadi banyak ayam banyak ayamnya yang cekeri semua ini cekeri ayam ini saya kasih sering sering dari sana sampai sini supaya ayam sudah bisa masuk ke lahan kurang ini dan Tidaknya carry tanaman porangnya Ini Alhamdulillah Wah cukup besar nih. Batak supernya cari-cari Bataknya -cari wa huwa dzikrun rabbika sana Ke sebelah saya. Ini belum durma sempurna ini Ini belum durma sempurna Jangan kita ambil dulu nanti Kalau kita paksa kita potas Nanti kita simpan bisa busuk <tuh> Kita cari Ke tempat Yang lainnya Rekan-rekan untuk kata-kata yang sudah dorman sempurna Ini sudah kita ambil kemarin Kemarin nah, Alhamdulillah besar-besar Sebelum sempurna ini Sebelum so, kita biarkan dulu ada sempurna. Kalau sudah turman sempurna, di kita ambil ini. Kita cari lagi yang sudah turman sempurna. وَاِنَّ لَكَ لَأَجْرًا سبت صبر وصبر، من الذي لا يصبر؟ فقولا يضرب ولا ولا من الذي يضرب؟ والذين ولا ينصر، فليس على ذلك ما ini sudah kita ambil minggu kemarin. Wah masih ada yang beres satu. Ini lagi. Alhamdulillah sudah terlunas sempurna. Kita ambil, kita kumpulkan kita simpan untuk ditanam di musim depan eh, Alhamdulillah <tuh, tuh, tuh>, masukkan ke dalam tas plastik Al-Rahim, al-Rahim. This is Allah, the Most Merciful. The All-Powerful, the All-Knowing. We have no partner. It is kita taruh lagi. Nah ini akan sudah dorongan sempurna lagi kita untuk Banyak nih durman ini sempurna. kita cari lagi. Kita cari lagi yang sudah sempurna Kita ambil Kita simpan lagi nah, ini sudah durmanya sempurna ini 1, 2, 3 ini سبحانه وتعالى الذين اتقوا ففي ini besar kita cari lagi instagram belum sempurna ini Belum turna belum sempurna Ini oke Ini sudah sempurna وَمَا yang besar katanya قُلْ رَبِّ harum uh, setiap di pora ah, panjang-panjang tinggi-tinggi rumputnya. <tuh> Nah oh, lagi Satu Dua Tiga ini, satu. Pohon ada Tiga Empat Dikasar lagi Yang sudah banyak yang diurman sempurna Mungkin insya Allah bulan depan Sudah diurman semuanya فلما نرى الجمعاني قال أسعاق موتى إلا لقد رسولا قال جلا فلن رب إلى موتى وأوحينا إلى موسى أدرك عصاة البحر الصفر فنقص كان كل طلب من الضوء العمر وأجلت ما تم الآخر وأجل إلى إلا موسى وأجل إلى موسى ثم أورطنا الآخر آية وما كان mau kita ambil kemarin kemarin wah sempurna juga ini demikian rekan-rekan kita lanjutkan lagi mencari kata yang sudah bermain sempurna di kebun kurang saya nanti akan saya review hasilnya saya pulang kata hari ini sementara itu rekan-rekan terima kasih Tetap semangat, salam sehat, salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.